Oke, tog next, satu reggae like. lagi. Bagaimana, tenang, tenang. lanjut? Sayang-sayang, doang masih ada, kan? Masih ada, masih ada, masih Wuh. ada. Wah, masih lanjut? Ya, semuanya goyang Boy. bersama. Mana suaranya untuk bovid? Tangan di atas, tangan di atas. Bovid, semuanya. Suci dulu, kau yang tinggalkan. Aduh, sayang, saya tersangka. Sahara, kau yang pertama dan terakhir. Tapi, kenapa kau berpaling? Every day and every time I miss you Brother, brother You in my mind Itu dengan kau dan kau main sapu hati Pasti dengan cinta bukan narta benda yang bikin berbeda kau trus dengan dia bilang saja teruslah kau baca bahkan saat rasa susah saya bisa, sapu hati susah saya berusaha tapi kau terus inget bisa coba kau bilang bilang terus aku terima kasih